Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aziza dari SD Muhammadiyah 2 JKP Gersi. Kali ini saya akan membuat tanaman tempat air mineral dari kain perca Ikuti langkah-langkahnya ya. Bahan-bahannya adalah kain perca, lem, penggaris, gunting, spidol dan tembak dan kardus Bye. Mm -hmm.